Untuk mendukung belajar, bentar kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar. Bentar, sekarang kita akan belajar cara memberikan subtitle ke video dengan menggunakan CDN live. Pertama, kalian harus pergi ke tab subtitle di sini dan klik add subtitle. Selanjutnya, kalian tinggal menulisnya. Kalian juga bisa menemukan subtitle di toolbar project subtitle. Dan kalian pilih "Edit Subtitle Tool". Di sini, kalian akan menemukan "Menambahkan Subtitle dengan Hotkey Shift plus S". Jadi, kalian bisa menambahkan subtitle hanya dengan menekan tombol Shift plus S. Seperti ini, kalian bisa menentukan. Berapa lama subtitle muncul atau durasi subtitle tidak perlu menggunakan tombol tambah atau kurang di sini. Kalian tinggal menarik ke arah kiri atau kanan sesuai durasi subtitle yang kalian inginkan. Lebih mudah, kalian tinggal menekan tombol Shift plus S. Dan tentukan durasi subtitle. Kalian juga bisa menemukan editor subtitle dengan menekan tombol di sini. Edit subtitle tool. Dan kembali kalian tambahkan subtitle. Selanjutnya kalian bisa memberikan gaya tulisan di sini. Kalian bisa memberikan custom font sesuai yang kalian inginkan, ukurannya, warnanya, outline, dan kalian bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya, jika kalian sudah selesai membuat subtitle, kalian bisa pergi ke toolbar project, subtitle, dan kalian pilih export subtitle file. Selanjutnya, tentu saja kalian berikan nama. Misalkan seperti ini. Enter. Kita lihat sekarang. Ini adalah hasilnya. Kita buka. Kita masukkan ke video. Seperti ini. Di sini, yang harus kalian ketahui adalah ketika kalian membuat subtitle, pastikan nama subtitle sama dengan nama video. Agar kalian tidak perlu memasukkan file subtitle ke video seperti ini jika nama subtitle tidak sama maka subtitle harus kalian masukkan ke video kita buat nama subtitle yang sama dengan video kita mainkan videonya maka secara otomatis subtitle akan tersinkronkan dengan video sekarang Kalian bisa mengimport subtitle dengan pergi ke Project, Subtitle, Import, pilih subtitlenya dan kalian pilih Open. Oke, okay. maka kalian kembali memasukkan subtitle. Ini adalah cara membuat subtitle secara manual tentu saja sekarang kalian bisa membuat subtitle secara otomatis caranya adalah sekarang kita akan membuat subtitle secara otomatis dengan AI kita hapus kalian tidak bisa menghapus subtitle jika masih terkunci jadi sekarang Bagaimana cara membuat subtitle secara otomatis tanpa perlu kalian mengetik? Pertama, tentu saja kalian harus mengatur bagaimana cara membuat subtitle dengan AI. Yang jelas caranya tidak akan di sini karena akan sangat panjang. Jadi ini adalah cara bagaimanakah menggunakannya. Pertama, kalian bisa pergi ke setting konfigurasi Kadenc Live. Speak to text. Di sini, kalian akan menemukan pick Engine, Vox, dan Whisper. Vox, kalian hanya bisa membuat subtitle secara otomatis dengan menggunakan bahasa Inggris. Whisper, kalian bisa menggunakan berbagai macam bahasa. Jadi, kita akan membuat subtitle dengan Whisper. Di sini terdapat model data, semakin besar semakin bagus, tetapi semakin lama kecil. Atau paling kecil, tentu saja tidak direkomendasikan karena hasilnya tidak bagus. Jadi minimal adalah medium. Large terlalu besar. Kalian bisa memilih language, bahasa. Banyak bahasa di sini. Tentu saja kita pilih bahasa Indonesia. Jika terdapat error, kalian harus memilih bahasanya selanjutnya kalian bisa memilih device sekarang hanya ada pilihan CPU sayangnya belum ada pilihan GPU kalian pilih Oke OK. sekarang kalian harus membuka kembali pilihan edit subtitle tool dan kalian pilih speak recognition ini adalah pilihan jika kita menggunakan whisper jika menggunakan Fox, seperti ini pilihannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini, jika kalian memilih Timeline Zone, kalian harus menentukan pengaturan di sini. Di sini kita akan menggunakan pengaturan selected clip yaitu kalian harus memilih klipnya yaitu yang ini jika sudah dipilih kalian bisa menggunakannya jika tidak seperti ini misalkan selected clip tidak akan bisa jadi kita pilih Dan kita pilih proses. Selanjutnya kita tunggu berapa lama membuat subtitle tergantung CPU kalian. Di sini CPU kalian akan digunakan tidak menggunakan GPU. Kita mulai. Sudah selesai. Kalian bisa melihat di sini, hasilnya tentu saja membuat subtitle dengan AI ini. Kalian harus kembali memeriksa apakah ada kesalahan. Tentu saja, kalian bisa melihat di sini tidak hanya bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Inggris juga bisa ditranslate secara otomatis di sini. Biarpun tidak ada suara, tetapi dibuat subtitle dari tentu saja gambar, hanya saja ukuran tulisan dari gambar tersebut harus besar. Jadi, itu adalah cara memberikan subtitle ke video dengan KDN Live. Kita selesai pelajaran kita. Terima kasih.